Assalamualaikum semua. Saat ini membuat dimsum ayam udang. Untuk bahannya kita lihat. Kecap manis, minyak ikan, minyak wijen, es batu, udang, ayam, bawang putih, garam, gula pasir, lada bubuk, kaldu bubuk, wortel, daun bawang, satu butir telur, tepung tapioka dan kulit dimsum. Yuk lihat video berikut. Langkah pertama kita masukkan tepung tapioka. setelah itu kita masukkan daging ayam, masukkan wortel, dan daun bawang, masukkan garam, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Saatnya parut bawang putih. Masukkan sedikit es batu. Setelah bumbu tercampur rata, mari kita mixer. Masukkan satu butir telur. Setelah itu, kita mixer lagi. Setelah bumbu tercampur rata, mari kita bentuk dimsumnya. Untuk topping dimsem, tambahkan sedikit wortel Mari kita kukus selama 15 menit Saatnya buat saus dimsum ayam udang Ayo lihat berikut Air putih, 1 sendok teh kecap Inggris 2 buah tomat, 7 buah cabai merah, bawang putih, gula pasir, dan garam untuk memudahkan saat mengupas Kita belah atasnya Saatnya rebus tomat dan cabai selama 5 menit Setelah selesai dikupas Kita masukkan dalam blender Masukkan tomat Cabai merah Bawang putih Gula pasir Garam Tambahkan segelas air. Setelah selesai di blender, kita saring terlebih dahulu. Tambahkan sedikit saus tomat. Masukkan satu sendok makan kecap Inggris. Setelah itu kita aduk-aduk nggak merata. Masukkan saus dimsum dalam wajan. Setelah itu, kita kasih sedikit gula pasir. Masukkan tepung maizena ke dalam wadah yang sudah bersih air. Masukkan tepung maizena ke dalam wajan. Setelah itu, kita aduk-aduk hingga merata. Selamat mencoba, semoga suka dengan resep kami.